sobat semua, selamat berjumpa lagi di channel saya Pada video kali ini saya akan mereview Satu roda traktor sawah Ini roda ini digunakan untuk mesin G1000 boxer Buat para sobat semua mungkin video ini bisa menjadikan referensi yang memang roda ini dirancang untuk sawah yang dalam atau untuk roda apung. Ya bisa dilihat untuk daun-daunnya. Di sini saya menggunakan plat 3 mili menggunakan plat 3 mili dengan lebar 15 cm 15 cm dengan kaki-kaki seperti ini jadi ini memang custom ini dirancang untuk sawah dalam atau sawah yang sejenis rawa ya sobat semua dan untuk kemiringannya sendiri bisa dilihat saya buat 17 Ininya 8 cm, jadi Kemiringannya seperti ini, sobat semua Sesuai dengan Kebutuhannya Bisa dilihat, ini untuk proses Masih dalam proses Pendiagonalan Seperti ini Jadi memang full dirubah Semua, ini Roda yang bawa andelernya kita ambil Piringannya saja Ini juga semua dirubah semua Dengan ketinggian 76 cm Dan lebar Roda 50 puluh sobat semua Jadi memang Untuk Rancangan roda seperti ini kita sudah melakukan eksperimen bukan satu tahun dua tahun, ini sudah bertahun-tahun dan sangat terbukti bagus untuk sawah dalam. Jadi ya buat para sobat semua yang kebingungan untuk custom roda traktor sawah khususnya mesin G1000 bisa menggunakan rancangan. Untuk jumlah daun pada roda, kita masih menggunakan sama seperti bawaan dealer dibagi dengan 10 daun sobat semua 10 daun Jadi ini dibuat 15 cm dan lebar roda dibuat 50 cm dengan posisi kemiringan seperti ini agar pada saat dia ke sawah yang dalam atau lebih cenderung banyak air Dia masih bisa menahan seperti ini Jadi tidak akan ambles dijamin dan kemiringannya pun sangat sesuai Pada saat menarik beban dia masih nyangkut pada tanah sobat semua bisa dilihat untuk proses pembuatannya ini roda sebelahnya tetap kita melakukan pendiagonalan lingkaran sobat dan konstruksi dalamnya sangat kuat di piringan ini kita pasang sekur untuk menahan agar tidak mudah jebol pada piringan rodanya Di sini saya menggunakan besi behel untuk ringnya saya menggunakan besi behel 16 besar agar dia lebih tahan lama dan lebih kuat pada beban ya buat para sobat semua Mungkin roda custom ini dapat menjadi referensi buat para sobat semua Yang ingin merubah rodanya Untuk sawah khususnya sawah yang dalam kondisi banyak air atau dalam sobat Yang ini juga kita sedang melakukan reparasi. Ini ukurannya sama, ukuran tinggi 75 cm. Jadi, ya, para sobat semua, khususnya untuk daerah saya, karena memang di sini banyaknya sawah itu sawah rawa sawah dalam jadi kita semua menggunakan roda custom seperti ini. Dan ini untuk roda yang tingginya 65 cm. Itu sama juga. Dia menggunakan daun-daun lebar seperti ini. Jadi ya ini bisa disesuaikan dengan medannya masing-masing sobat semua, cuman ukuran itu rata-rata di antara 75-60 cm sobat. Dengan lebar 50-60 cm. Baiklah para sobat semua, terima kasih sudah menyaksikan video saya Dan untuk para sobat semua yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe, like, dan share Selalu ikuti video-video saya selanjutnya Seputar keterampilan, wawasan dalam dunia pengelasan dan lainnya Terima kasih